Allah yang sebuah kisah dia pernah kerja di eh, tempat bea cukai di Saudi, kemudian dia termasuk orang yang selalu menolak sogok menyogok, dia tidak mau sama sekali dibayar apa yang merupakan peraturan diikuti sama dia, kalau nggak dibiarkan, dia tidak berani untuk melakukan melanggar hukum Allah subhanahu wa ta selalu saja hampir tiap hari orang datang ke mejanya mengantarkan amplop, mengatakan inilah hakmu, ambillah dari perusahaan kami kamu telah bantu kami, dia mengatakan saya tidak berapa-apa, apa anda punya hak saya izinkan, yang tidak punya saya tidak izinkan tapi karena ini selalu tiap hari terjadi dan dia tahu seorang atasan dia selalu saja menerima sogokan dan datang pada dia sambil mengatakan ketahuilah Bahwasanya ini adalah harta yang Allah mudahkan buat kita ambil saja. Dia mengatakan tidak demi Allah. Saya tahu ini harta yang tidak benar. Karena orang-orang yang tidak punya hak pun akan mendapatkan. Maka dia pun meninggalkan pekerjaan tersebut. Dia mengatakan dalam kondisi saya punya jabatan yang tinggi, gaji yang besar. Peluang-peluang yang besar saya tinggalkan. Maka saya mulai dari nol lagi. Dia bilang dengan beberapa waktu dengan penuh keyakinan. bahwasanya Allah akan menggantikan saya demi lebih baik. Sesuatu dengan hadith Nabi SAW. Mantara kasyanillah abdalau khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan gantikan yang lebih baik. Maka saya pun yakin. Beberapa waktu kemudian ada seseorang memberikan kepada saya tiba-tiba hadiah seorang yang kaya yang kenal saya dan saya berhenti kerja dia tahu saya sekarang menganggur memberikan saya sebuah kapal kecil yang saya gunakan untuk mengangkut barang-barang orang karena orang mengetahui dan mendengar kisah saya saya meninggalkan kantor karena tidak mau suap, menyuap maka akhirnya orang pada titipin barang karena tahu saya amanah sampai akhirnya waktu saya punya dua kapal tiga kapal, empat kapal sampai saya punya sekian banyak kapal dan orang makin mempercayakan barang-barangnya kepada saya satu waktu dia bilang kapal salah satu kapal saya menang mendabrak sebuah karang Kemudian pecah rusak lah karena kampanye kapalnya tertidur. Lalu ada kebetulan pada saat kasus terjadi, ada satu polisi yang datang, kemudian polisi di laut itu kemudian datang dan ingin menengahi permasalahan. Lalu saya mengatakan tidak perlu, saya sudah memaafkan orang ini. Maka polisi itu pun kaget, kenapa kok begitu mudah saya memaafkan? Lalu saya membacakan firman Allah S.W.T. walafina dan Allah suka dengan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan dia tidak sengaja dia tertidur, maka polisi itu pun kagum gitu. Maka berjalan waktu dia bilang, saya tinggalkan usaha saya makin jalan maka kepala polisi tersebut tiba-tiba punya jabatan yang tinggi di kerajaan Saudi dan akhirnya dia punya banyak sekali kapal-kapal yang akan masuk melalui pelabuhan Saudi dia bilang, maka dia mengingat saya pada saat lalu dia tidak memberikan izin untuk masuk kecuali melalui saya saja. Dan akhirnya Allah bukakan rezeki yang luar biasa hanya kena meninggalkan sesuatu yang haram Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari apa yang semua kita sampaikan ini, bangunlah Ya, kehidupan kita sebagai seorang Muslim di atas keyakinan bahwasanya Allah maha melihat, Allah maha mengetahui janji Allah pasti benar, ancaman Allah pasti benar setiap kita beriman dan bertakwa kepada Allah Allah sudah mengatakan wa, makharja, wa min siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan kuda dari setiap masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka sebagaimana kita yakin orang yang berbuat kedaliman pasti akan dihukum oleh Allah tidak ada keraguan dalam masalah tersebut